Nabi Trisukramat, mana tak cerita? Gue lama sering mati TKNabi. Nabi Trisukluju, mau lihatnya gue lucu. Saja nih kena ditiru. Gue lama tertarik nih Nabi Idris Dia nih gue mau gara-gara tidak sering nyengir, sering nyengir, sering nyengir sih terkenal dia, sering nyengir sih. Naisok muncul, batikal turu <mum> gitu. <mum> Kerat sering nyengir, sering naisok muncul karena nyinaripumi, cibulibatikal. Ya <mum> <mum> <mum> tidak dia beri dendam, boh. Lejong, jong tak sinari berbagai aktivitas malah boh. Mengandung orang tua itu orang baru, kami berkecimpung sering ini. Oh, biasa saya ingin ini. neng pondok lampu, bayangan empat kopi, kuti gue Lah, sebeli lampu pacu yang begitu turu, Kira-kira perasaan lebih, sejauh bisa lewat. Mengandung usaha kita, cengkeh sering ini. Ini kalau wisuda, malah istri, rakyat, ibu, cara jelas-jelas. Mereka usaha sering di ini terwampil, gua suka pingin, suka <laughs> pinginnya berjasa nih gua ngake, si ditinggal. Nah, mita mita untung di ini radikal dendam, ketugas berarti. Ingat ceritainku Nabi Idris, ini aku. memang Nabi Idris juga mungkin Abdul ke Nabi Musa karena tadi ninggal sandal nih suar kan masih legenda dari Nabi abah. Terus ngakali malaikat, malaikat malaikat. Jadi ketemu di ketemu malaikat di Israel. Cek mati urasannya bi jadi lucu orang yang penting lucu lucu Nabi Musa Nabi Musa kan tarung Nabi Muhammad Abu Jahal Nabi mati enak lucu kan Israel lugu lugu lugu kan gak boleh mikir Malaikat ya, kan, kan, <laughs> <ragu seneng. laughs> mikir ya orang isoh nyabut kue kan sakit kan semlarat aja but nyawa nimbarnya rokoknya. Malaikat tuh resoh mikir, terus dia nak semati. Yo gini mas tapi jajal tole, yo kata ini, kata ini terus. Aku ikut pen mati pen apa? ya pen roh suarco pen roh Akhirnya ketemu ketemu malaikat malaikat malaikat aku ditonon rokok, tapi ya pen rohain. Tapi dari ku aku terani suaraku, tapi aku tu libat neraka, yo, lu banderaku, beri suaraku untuk malaikat Ridwan. Aku bander suaraku, lebih, yo, pengen rohai, nggak, nggak, nggak, kamu udah nikah kasih pengiran bibi, nabi kan kasih pengiran? Ditutu nih, besok, kan, bisuaraku, mau ketul, mau metuh, malaikat malaik protes, perjanjiannya kan lewat doh, kenapa ndak mau kembali? Oh, no ceritanya, kapan yang kita pitap suci, bisuaraku, kau dikina, fiham. akhirnya dipertemukan Israel ya, Malek Ridwan, debat, lah Pangeran orang-orang dat sebagai pangeran. Ya. Akhirnya liwat wush Gusti, Pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi itu. dari mana aku cerita, cerita Nabi itu Warano sangat penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, tapi tentu penting dalam i'tibar, apa? i'tibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab karena karena pati terkait dada wong munafek wong fase kurang banyak Pak, Pak, ya Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, semua yang masuk surga Pak, Pak, Pak, Pak, Pak,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 Malaikat Israel tuh, tetapi <tuh> kayak matimu perjanjian itu jajal, lah, jajalah tetap jenenge mati. Kau oleh mau mati di tangen none, kau oleh, kahmi, jauh jarang matikan mati kan pisan, kau oleh mati kok bingung. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya Nabi sehingga swargo mulai perjanjian itu sampai sekarang. Nanti buat warfa nahu makanan Aliyah di Nabi itu, suatku, nanti saya ingin suaraku ganti segi. Barokai tadi tiga malaikat di Tororanabu, Rontong Akal, ya <tuk -tuk, Tapi wong kekasihnya, pengiran juara salah. Wong nah, kekasihnya, pengiran juara salah. jadi mana, malah woh. Wari warna depan, ngono terus abang ngendikan, Hei, para malaikatku, kekalah debat, tapi Idris. Salam Rangaji, tolong kasarani. Salam Rangaji, wuh, ya, saya gede sampai segini suaraku melani di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa, ini kita, kita baca Idris, karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai sekarang. Aku mau tiru ya monggo, ketemu Israel, saya si, aku patah ini. Baru ketemu Imam Malik, seneng apa? Malik atau malik. senang Malik, senengnya wong ribet, <gaja> ribet malah <gaja> Jadi ya haus akhirnya ya haus, like itu masyur yu anak ceritanya gini malah lek meneng, ceritanya gini malah lek meneng nah, pulau Roro Kitabe, rumah Roro itu betul di Menobol, jadi mas Nabi itu sih ugu peros warga dituruti pangeran, singkat cerita itu, tuh ini nanya belok sandal betul, banyak di belakang ning duno, gusti barang pulau no singkaret mensuari. Yowis diri sekolah indah yang kau nak ketemu metu. Wah, yang dikolah indah. Suargo-suargo kan wabuk. Dering kepagih, Gusti. Siap ketemu ya. Nanti saya ini baru takut. Lihat, sadar, habis ketemu dering. Terus ikul-kul. Akhirnya ini suargo terus. Mereka barangnya singkarek. kurang apa? Mereka kurang temudu ini. Mesti aku. Mereka kurang penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu menglibatkan tiga malaikat.